Oke guys. Kita oh. oh. <laughs> Adalah momen <grunts>

ajatane kaya dusri oh, iya

akhir. <kesi> Ibu <içinde> <laughs> pada masak. Jadi <kesi> dapat yeah. Kayak Di

kok masak-masak guys

aku sana sini anu

Mas dulu loh. Sina. bisa

ini acara di dapur, guys. Dapur, lagi. Pak Jenderal. Ini leleku. Dicari sama istrinya

ini ini senang kayak sedih senang ya lu ya kayak caranya cek-cek ya mereka

bawa sih anak dukung lagi kalau kagak gara karena ngaruh karena arus bunga lu mungkin bang arusnya yang setrum malah romang setrumnya malah ya karena karena itu karena itu

Masalahnya itu karena karena ada unek

ada yang bening, ada yang bening, ada yang bening. Oh iya, gelas. Oh Tutupin,

Kok di momen kan lo YouTube enak. <susuk>

Araen en el gol namtor, loo loo loo loo loo loo loo loo

Masyaallah. Allah hey guys. Wes mantap. Iya iya iya

adalah kalau <sukain> <sukain> <sukain> <tuk> <tuk> <tuk>

Kevin, Mas salaman. Guys, waduh, nyetjak

apa ndek donang sing

Wah, ayo apa sih

ตระหนากับปวดทักทักทักทักโหสายโอ้ประทังนี่แหละที่เรามาที่ตําบลเอ้ยจึบๆจึบอ่ะจึบอ่ะจึบอ่ะจึบจึบอ่ะจึบอ่ะจึบจึบอ่ะจึบอ่ะซี่

<murthy> bapaknya fokus cepat Cepat, cepat cep cep

ini guys panitia yang kelaparan